Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Taman Bermain Anak Wah, hari ini kita akan membersihkan mainan lagi teman-teman Apa ya, kira-kira mainan yang kotor ini? Wah, ada banyak sekali teman-teman Wah, kira-kira apa ya? Baiklah teman-teman Bantu kami Untuk menghitung dulu Teman-teman Apa saja mainannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Ya benar Ada sebelas mainan teman-teman Wah, lihat mainannya Kotor Dan berlumpur. Kira-kira Mainan apa ya ini Kotor seperti ini Wah Baiklah, let's go Mari kita cuci Baiklah teman-teman Mari kita cuci Terlebih dahulu Kita mulai dari ini ya Kira-kira apa ini ya mainannya motor sekali teman-teman baiklah ayo kita bersihkan dulu kita bersihkan di air yang bening teman-teman lihat motor sekali teman-teman coba kita lihat wah lihat teman-teman ada jerapah wah sekarang jerapahnya sudah bersih baiklah ayo kita lihat yang lain teman-teman Kira-kira Ini yang kedua teman-teman Kira-kira apa ya mainan ini Wah sepertinya sangat mengerikan Baiklah ayo kita cuci Wah kita kucek kucek Terus teman-teman Sampai dia bersih Mainannya kotor sekali Belumpur Lihat Ternyata seekon macan teman-teman Wah dia mengamuk teman-teman Baiklah, mainan yang nomor 2 sudah kita taruh dulu, teman-teman. Dan sekarang mainan nomor 3 kira-kira ini mainan apa ya, teman-teman? Wah, seperti robot, sebelum itu ayo kita cuci. Ayo kita cuci dulu, teman-teman. Ya, kita bersihkan mainannya kotor sekali, teman-teman. Ayo kita kucuk-kucuk-kucuk-kucuk. Lihat airnya teman-teman Kotor Lihat Warnanya mengkilat Wah Mainan teman-teman Lihat Mainan mobil robot teman-teman Wah Berwarna merah Oke yang ketiga sudah selesai Ayo kita taruh lagi teman-teman Dan yang keempat Sepertinya mainan hewan teman-teman Baiklah Kita cuci lagi teman-teman Sampai dibersih Dan siap Untuk memainkan Mainan ini teman-teman Kita bersihkan Pelan-pelan Lihat Berwarna kuning teman-teman Macan Warna kuning Harimau Pemacan kira-kira ya teman-teman Wah, sudah bersih, teman-teman. Ayo kita taruh lagi. Lihat, mainan kita sudah bersih. Baiklah, mainan yang kelima, lihat, kotor sekali, teman-teman. Baiklah, ayo kita cuci dulu. Kira-kira, ini mainan apa ya? Kita cuci, sepertinya, sini. Mainan sudah terlihat teman-teman seperti perahu kita cuci dulu teman-teman seperti berwarna putih teman-teman apakah kalian melihat iya benar perahunya berwarna putih teman-teman ini dia perahu kita perahu otok-otok teman-teman sudah bersih baiklah ayo kita taruh lagi Lihat teman-teman, mainan kita sudah bersih. Oke. Yang keenam. Mainan apa ini ya? Seperti mainan hewan. Baiklah, ayo kita cuci. Kita cuci dulu teman-teman seperti tadi. Kita cuci sampai bersih. Oke. Sudah, lihat teman-teman. Mainan zebra. Lihat Berwarna putih Ada lorengnya Sekarang sudah bersih teman-teman Ayo kita taruh Oke Mainan yang selanjutnya Kira-kira mainan hewan apa ini ya Wah kupingnya panjang sekali teman-teman Ayo kita cuci Ayo kita kucek Oke Sudah bersih teman-teman Lihat Telinganya panjang sekali teman-teman warna -teman. abu-abu Ini adalah gajah Gajahnya sudah bersih teman-teman Ayo kita taruh Oke Kenan apa kira-kira ini ya Wah Ini kawan Mobilan kemarin teman-teman Mobilan SK Factor Wah sepertinya dia habis memuat sesuatu makanya kotor seperti ini teman-teman lihat baiklah ayo kita bersihkan teman-teman bantu kami teman-teman untuk dapat membersihkan mainan ini sepertinya mainannya kotor sekali lihat airnya keruh wah ini mainan kita yang ke-8 teman-teman yang kita sudah bersihkan wah oke lihat sudah bersih teman-teman mainannya wah ayo kita taruh dulu oke. kita lihat mainan yang ke-9 teman-teman seperti orang teman-teman lihat Baiklah, ayo kita bersihkan. Lihat, lebih kotor dari mobilan tadi, teman-teman. Lihat, ada jubahnya, teman-teman. Apakah mainan ini seperti berwarna hitam ya? Sepertinya, iya. Lihat, teman-teman. Benar, berwarna hitam. Seperti superhero ya, teman-teman. Baiklah, kita lihat mainan apa kira-kira ini ya. Wah, ini adalah Batman. Baiklah, Batman sudah bersih. Ayo kita taruh Oke, mainan yang selanjutnya kita mulai bersihkan lagi. Sepertinya ini kawan dari perahu tadi, teman-teman. Sama seperti perahu otok-otok yang berwarna putih sangat kotor wah ayo kita bersihkan teman-teman baiklah cukup-cukup -cuk. lihat rahunya berwarna biru teman-teman lihat rahunya teman-teman Baiklah baik kita taruh dulu teman-teman Baiklah teman-teman mainan kita sudah saya kita cuci tinggal mainan kita yang terakhir teman-teman ini dia mainan kita yang terakhir mainan yang ke-11 lihat sepertinya mainan hewan teman-teman Baiklah, ayo kita cuci dulu. Kita cuci teman-teman. Lihat-lihat, lihat. Berwarna kuning teman-teman. Ada rambut ya hewannya. Wah. Baiklah, sudah bersih. Kita lihat lagi teman-teman. Lihat, seekor singa teman-teman ini adalah raja hewan teman-teman baiklah, mainan yang terakhir kita sudah selesai teman-teman lihat, mainan kita sudah kita cuci dan kita bersihkan dari lumpur tadi teman-teman baiklah, kita hitung dulu teman-teman 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 dan 11 11 mainan kita sudah kita cuci dengan bersih teman teman wah sepertinya besok kita sudah bisa memainkan permainan ini teman teman lihat bersih teman teman Baiklah, sampai di sini dulu, teman-teman. Video di episode kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe, ya, teman-teman. Like dan komen untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini. Oke, dadah.